atau lagi oh kali Teman aja. Jangan. Hah? Ini son ya? oke.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 arah ke kiri masuk wisata sumber Complang Pule, jalan terus masuk desa Pule, Jibun, juga Ngadilui. Saya ambil ke kanan aja. Johol Wates Kediri, ke kanan, masuk desa Pagu, Wonorejo, juga bundaran Wates Kediri, jalan terus, masuk desa Silir, Pasar Centong, Bawang, Ngeletih, juga Santren Kota Kediri. Saya ambil ke kiri saja. ini masuk kolam renang sumber Johol ke diri Lur, tapi saya tidak jadi ke situ, Lur. Sekarang saya sudah di wilayah Desa Blabak, Kota Lur. Jalan terus masuk Desa Blabak, Kota Kediri. Saya ambil ke kanan saja <tik> lewat perkebunan. Suasananya sejuk banget, Lur. Perempatan jalan, Desa Bulurjo, Kota Kediri ke kiri terus sampai Notok. Pertigaan pom bensin, Desa Blabat, Kota Kediri. Curusan bensin Lombok, Kota Kediri. Saya ambil lurus saja, arah Desa Pagut sama Desa Betet, Kota Kediri. perempatan jalan desa pagut blabak ke kanan jalan arah ke desa silir kalau jalan lurus terus arah ke perempatan lampu merah desa betet desa gadapan juga pelecosan tren kota kediri saya ambil ke kiri saja notok sampai pertigaan wilayah desa ngasinan juga bencei ngombo kota kediri masuk sumber cakar cakarsik kediri sekarang saya sudah masuk sumber cakar siklur Suasananya kayak ini lur. Di sini banyak warung-warungnya. Kalau lapar juga haus, bisa beli di sini sambil istirahat. Di sini suasananya sejuk juga enak buat nongkrong. Lur saya tidak mampir ke sumbernya sekarang saya lanjut perjalanan lagi Pertigaan ini kalau ke kiri masuk desa Cakarsik juga kawasan desa Bence Ngonggo Pasar Grosiran Sekarang masuk lapangan Desa Betet, saya jalan ke kanan saja, masuk wilayah perumahan Cempaka Desa Betet Kediri. Pertigaan ini, tekanan arah desa Pagut Blabak, dan perempatan Lampu Merah, desa Betet Kediri. Perempatan ini, tekanan arah centong bawang kediri, ke kiri masuk desa beter, jalan terus masuk desa Dadapan, sama jurusan desa klecol juga Santren kediri, jalan terus notok masuk perempatan lampu merah benceng longgo pasar grosiran kota kediri.